Kalau ngewenya cuma sebentar kalian kasih ini biar ngewenya lama biar play-nya lama gitu biar keluarnya lama ya kan beli aja ini balikin yang ya, ini anggur koleso <tik> yo <tik> <tik> Yo, it's Clasy and welcome back to my channel Clasy Pong. Here. di konten kali ini gue bareng Cila. Hi. Mau review anggur merah kolesom. Kita belum pernah nyoba anggur merah kolesom. Dan Cila pun belum pernah, gue pun belum pernah nyoba. Dan Bram pun yang ada di belakang kamera belum pernah nyoba. Jadi di konten kali ini gue bakal review anggur merah kolesom. Bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya, dan bagaimana. Bagaimana selanjutannya gitu. Oke, okay, jadi nggak akan lama-lama kita di sini nggak ada gelas, jadi kita minum secara laki-laki aja ya. Iya. Yeah. Yeah. Secara laki-laki aja di tator, oke? Okay? Mm. Eh, yeah? belum. Belum, <laughs> si anjing. Di tator aja di tator. Oke, okay, jadi uh, sebelum menonton video ini kalian bisa like, comment, share, and subscribe tentunya. Yeah. Subscribe guys. Ya, yeah, subscribe juga nggak apa-apa. Oke. Okay kita cobain dulu, sebelum kita cobain, kita baca dulu ya biar kalian pada tahu. anggur merah kolesom orang tua, orang tua favoritku I love you orang tua, I love you I love you more than my wife anggur merah kolesom, warisan orang tua terus orang tua, warisan tradisi Indonesia sejak 1948 Lalu orang tua kan sejak seribu kalian harus tahu itu dan komposisi hasil fermentasi anggur hasil fermentasi anggur 70% spirit anggur 12,42% persen air ekstrak kolesom tiga persen gula pasir pewarna karamel empat EVI ini tulisannya pewarna karamel EVI, pemanis buatan na atau natrium siklamat dari natrium sakarin, pengawet natrium metarsulfat. Ah, terserah kalian terserah, kalau kalian beli baca aja sendiri anjing, pusing. Diproduksi oleh PT eh Pe... ah, sih? PT Perindustrian Bapak Jenggot Semarang 505.62 indonesia begitu dan di sini isi bersih 620 mili BPLM di produksi indonesia minuman beralkohol golongan B mengandung alkohol 19,7% lumayan gede lumayan gede di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil disarankan untuk minum oh enggak Jon dilarang minum dia orang minum jadi let's go, let's go. Hmm. ini gue belum pernah nyoba serius anggur kolesa minum belum pernah nyoba sekalipun kamu pun? Hmm. kamu udah pernah nyoba belum? belum soksin bohong bener <laughs> coba coba kamu minum dulu baru kita jelasin. Oke. Okay. Cheers. Panjang selalu. Panjang selalu. Hmm? Nah. ini menurut gue anggurnya sih kurang kerasa. Lebih rasanya lebih ke intisari, sumpah. Rasanya lebih ke intisari, intisari banget, John. Hmm. Anggurnya kurang kerasa di sini nggak nggak panas nggak panas biasa aja kalau menurut kamu gimana kamu kayak pernah nyobain sari nggak pernah kapan yang sama kamu sama aku apa sesuatu siapa kamu Maksudnya. gimana rasanya rada pahit ya hmm? aku mah rada pahit sih ya rada pahit ini anggur kolesom tapi rasanya intisari banget John rasanya aku masih anak intisari daripada ini ya kan kalau dibandingkan gitu <tuh> aku lebih suka intisari daripada ini ini ada pahit. Ada pahit. Kata aku. Iya sih, iya sih, rasanya malah ke, ke kayak ke intisari banget John. Kalian kalau udah yang udah pernah nyoba anggur koleson boleh komen dong di kolom komentar YouTube orang. <tuh> <tuh> <tuh> Oke, okay. kalian boleh komen gimana rasanya? Apakah sama dengan saya? Apakah sama dengan apa yang gua rasain? Atau beda? Kalau menurut gue ini intisari banget. Anggurnya kurang ngerasa, tuh. Intisari ah, apa araknya? Intisari, ya. Tapi enakan intisari? Nah, perpaduan intisari dan arak ada di sini, menurut aku. Aku gak tau arak sih. Arak belum berani gue ya? Belum. Nanti kamu harus nyoba. No, asli harus nyoba kan? Jadi, gitu, John, menurut gue ini ada perpaduan arak dan intisarinya tuh dapat dapat dapat banget lah arak intisari tapi anggurnya kurang rasa men kalau kita kasih red 1 sampai sepuluh tujuh enam aku nggak suka karena ada pahitnya pahitnya tuh di mana ya di ujung gitu di ujung kalau pahitnya dari mulut maksudnya pas minum udah kerasa pahit tuh it's okay lah gitu berarti hmm. emang rasanya gitu ini jadi pas minuman nggak terasa jadi udah rasanya belakangnya iya menurut aku sih ini kayak ada araknya ada intisari nya ada anggurnya yang nggak ada Tapi padahal bau-baunya rada anggur sih iya bau-bau-bau nya bau -bau, bau -bau -bau bau anggur bukan bau tai iya. <laughs> anggur kolesom oke kita searching ya kita coba searching di wikipedia hmm. Anggur kolesom, ekstrak kolesom dan ramuan tradisional sangat efektif untuk meningkatkan nafsu makan, menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh, memperlancar peredaran darah, membantu kelancaran metabolisme tubuh serta menambah stamina dan kekuatan bagi pria. Oh, berarti di sini kan uh, membantu kelancaran metabolisme tubuh serta menambahkan stamina dan kekuatan bagi pria kekuatan buat gini iya ya. ya. ini kan jamu ya berarti ya. untuk pria cocok nih buat dipakai gini gini gini gini untuk yang sudah bersuami eh untuk yang sudah beristri yang suami ah <laughs> untuk yang sudah bersuami istri untuk yang sudah untuk nanya. untuk yang udah suami istri suaminya boleh dikasih ini yang gurkolesom karena bakal memperkuat daya tahan kontrol Oke, okay, di sini ada 8 manfaat, John Ada 8 manfaat. Ada 8 manfaat. satu Bisa membantu menurunkan berat badan. 2. Menyegarkan napas. 3. Membantu atasi alergi. 4. Membantu jantung Anda semakin kacau. Oh enggak. Membantu jantung Anda. Anggur mengandung antioksidan dan bisa membantu mencegah penyakit jantung. 5. lima, menurunkan kolesterol jahat, enam, memori, karena anggur membantu mencegah pembekuan darah dan mengurangi perdagangan pembuluh darah. Maka, minuman yang satu ini juga membantu Anda mempertahankan ingatan Anda. Backpack, fuck the Meningkatkan sistem kekebalan tubuh anda 8. Membangun tulang yang kuat Telah ditemukan bahwa rata-rata wanita yang minum segelas red wine Tampaknya memiliki masa tulang lebih tinggi Alasannya, alkohol meningkatkan kadar estrogen yang memperlambat penghancuran tubuh dari tulang yang menua Begitu sobat Manfaatnya jadi Anggur Koloseum ini serbaguna bisa membuat laki-laki lama keluarnya, lama apa nih? Orgasme apa namanya? Iya, ejakulasi. Eh. Ejakulasinya lebih bisa lebih lama tuh. So kamu gede? Enggak. Hmm. Ah. Coba bram bram bram bram, bram coba. Coba thumbnail. Ini gimana? Bentar bram gimana bram bram? Ya yeah, <coughs> arak Ya, tapi raga ya. soft gitu, raga raga ayah sih raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga Oke oke oke oke raga raga raga raga raga raga Arak.. Arak raga arak raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga raga gitu raga okay. raga Enggak, enggak, enggak raga Nanti mungkin garasinya besok. Oke, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> oke, okay. okay. ini teksturnya di tenggorokan, gak terlalu panas sih. Soft sih, softnya iya, yeah. soft, soft. Soft. soft Jadi ada pesan-pesan gak buat temen-temen yang nonton? buat kalian yang punya selingkuhan, yang punya pacar, yang punya suami, kalau nge cuma sebentar kalian kasihin, biar nge lama, biar foreplaynya lama, gitu, biar keluarnya lama, ya kan? Beli aja ini balikin ya, masih anggur koleso. Ya <gur> gitu apa sarangnya sih? itu aja kan? Kalian sebagai wanita juga nafsunya harus. Oke, pesan sudah. Tuh bisa. Ya gitu aja deh. Uh, Pesan-pesannya udah. Udah. Ya gitu aja. Uh. Gitu aja. Oke, okay, kita minum lagi jad. <tuk gila> eh aku nggak suka, tahu kayak bobo tengik anggur gitu loh. Apa sih? Bobo tengik. No. Jadi buat kalian yang pernah, yang belum nyoba nih, yang belum nyoba, gue kasih tahu, bukan maksudnya spoiler ya eh uh, Ini anggur kolesom ini, anggurnya kurang kerasa banget orang tua Ini produk orang tua eh uh, yang dibilang, bisa dibilang gue paling gak suka deh yeah. produk orang tua yang ini Kayak mau niruin, tapi gak nyampe. gitu niruin apa? Ini kan orang tua. Eh, iya, gak maksudnya rasanya gitu, kayak apa ya? Kayak, kayak tahi, niruin orang hutan Tapi, niruin <orangutan. laughs> Meniruin apa? Ini kan orang tua. Ini penciptanya, John, sejak seribu sembilan ratus empat puluh delapan. Iya, ya, mana tahu dia mau niruin wine gitu. Enggak, kan? enggak. enggak, orang tua mah tetap terbaik, tapi dari semua produk orang tua ini yang paling aku nggak suka gitu kamu gimana? Iya sih sama soalnya kayak bau boteng nih gitu apa sih yang bau teh? Yang bau mungkin aku nih busiat nih ada busiata apa? Modal. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Astaga astaga. <laughs> Jadi guys, gimana menurut kalian? Anggur Falesom? Atau... Cilla? Hmm? Aku singgah Nolak lagi, Nolak gimana? Nolak gimana? Oke Nolak udah banyak mau <laughs> ajar Nolak nolak benom anjing Nolak huh? <laughs> Iya, yeah, bagus Ya siap, siap, muntah-muntah <tuk> enak, enak, kian, oh masih ini, masih ini, mira aku ini tuh, oke kita lagi Bram, arak banget sih arak sama intisarinya ada perba, di sini ada perpaduan antara arak dan intisari. Aku kayak makan kismis, tahu ya? Kismis, bau bau nya tuh kayak bau kismis. Oh, gitu. Coba kismis? Apa kayak bau kismis tuh? Jadi, kalau udah minum tuh baru kecium bau kismis. Hmm. Kayak apa ya? Kayak kismis, kalian tau kismis? Tau, tmb? Iya, <laughs> yeah, yang kayak tmb cuman yeah. lebih kecil gitu. Oke, okay. yang biasa ada di coklat, di kue, pentil sama kayak pentil juga sama. <laughs> iya sih, sama. <laughs> <laughs> Tapi kalau yang masih pink beda lagi, Bukan kismis apa kosmos <laughs> <laughs> <laughs> itu mah beda John itu mah Magicom ah kamu nggak suka ngawur aja kamu yang ngawur <laughs> Bro mau ketawa ketawa aja nggak ya, apa <laughs> Gak tau nih akhir-akhir ini kita review minuman udah kata kamu mulu, eh Ah, tawing lah, liar Eh, <laughs> kita minum lagi terakhir ya Mau yeah. oh, punya dede emang mm. Ah coba ulang, ulang, ulangin pesan pesannya deh ulangin? iya ulangin, masih inget enggak gitu? masih coba ada rambut <laughs> jadi aku mau pesan aja buat cewek-cewek yang punya pacar, selingkuhan um, dadun um, suami, gitu <laughs> <laughs> nah, <laughs> ya gak mau kakau terus ya iya yang mainnya tuh cuma sebentar gitu, yang satu dua tiga cat gitu yang seceluk dua celuk doang bisa langsung kalian kasih ini mana tahu kan jadi kuat gitu jadi tahan lama gitu mainnya, ya kan kamu kayak ngeledek tau? enggak, aku ekspresi aja itu oke okay. oke jadi buat teman-teman thank you so much dude. thank you so much buat yang udah nonton segitu aja review Anggur ya. nanti di konten selanjutnya kita bakal gila-gilaan bareng vibe ditunggu konten selanjutnya dan pastinya bakal ada susu-susu yang bakal gue hadirkan lagi untuk kalian semua susu-susu susu lokal dong Impor lah kalau lokal mah kamu oh my god. Lokal kan dari, dong. dari sini, lokal mah Lokal kan maksudnya uh, rumah, iya rumah. Oke, okay. kita hadirkan susu-susu import di next konten channel ini. Gue bakal bikin konten yang seru, habis konten ini di channelnya klasik. Pang was here tentunya dan teman-teman-teman semua uh... jangan lupa di like comment share and subscribe see you see you see you on my next video thank you so much untuk yang sudah nonton kami pamit bye fuck you